Berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke di sini ada sebuah rekonsi daripada teman-teman sekalian di Instagram yaitu perarakan Hari Kebangsaan Malaysia 2022 kontingen daripada polis di Raja Malaysia atau PDRM. So kalau kemarin kita melihat pengibaran bendera terus kedatangan daripada Yang Di Pertuan Agung dan juga melihat penampilan penampilan yang ada juga di Hari Kebangsaan Malaysia 2022 yang ada di Dataran merdeka. So sekarang kita lebih fokus lah lagi ya Sesuai daripada requestan teman-teman sekalian Kita akan melihat ya Kontingen polis di Raja Malaysia Apa saja yang dikeluarkan oleh polis atau PDRM Ketika hari kebangsaan di dataran merdeka ini So, jom kita tengok videonya bersama Let's go Oke, okay, ini dari Air Times News Network guys Jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan loncengnya Oke, okay? jadi langsung saja kita play videonya Let's go Wow pacaraga pusat PDRP Pimpinan Oke. Okay. Wow. dengan anggota. 87 anggota. Detachment bendera diketuai Oh cantik kudanya guys. Oh. Ini akak yang dulu saya pernah react juga ya yang dia berkuda di taman itu dan keliling komplek kalau nggak salah Jawa. ya. Ada juga kakak. -kaka. Oke. Okay. Terusnya di tashman, pakaian saja oleh GST wow, Oh, kudanya. Ini joget tashman, guys. Selama 380 pegawai dan anggota Wow, cantik loh! Kalau <tuk> drum band ini masih suka, saya guys. Oh, ini udah pada ada yang pulang juga ya, karena udah sepi tuh. Wow. diusul dengan 101 pegawai dan anggota polis trafik yang bawa bendera semua menjalankan eh. tugas keselamatan lalu lintas dan penguatkuasaan trafik. Oh cantik. Penyusung di belakang ialah detachment pesara polis Diraja Malaysia dengan kekuatan 73 pesara BDRM. BDRM diketuai oleh DSP besar Omar Yusof bin Hashem. Seterusnya, oh ini ini lagang, uniformnya cantik pelajar, guys. Contingent Kedah Pimpinan wow. Zalpha, Abidin, oleh Drum Major Sub Inspector Abdul Rashid bin Abdullah dengan kekuatan 42 anggota. Perkhodia hey, hey, hey. hey, hey, hey. ialah detachment pakaian operasi tugas A. Dengan kekuatan timuranto Sulawesi dan anggota, oh banyak ya BSP melibatkan tindakan fisikal yang masa, seperti operasi sembuh, oh. dan Detachment, pakaian operasi serta ialah Detachment pakaian operasi terdiri daripada 101 pegawai dan anggota. Pasukan gerakan ARC, infantry terdiri daripada 101 pegawai dan anggota. Pasukan gerakan ARC, Snowy Park, dengan oh, kekuatan 101 pegawai dan anggota. Pasukan polis marin, dengan kekuatan 51 pegawai dan anggota. Pasukan polis marin, dengan kekuatan 25 pegawai dan anggota. Oh, ada yang orange. Oh. Unit High One K terdiri daripada dan anggota dan kini mempunyai ekor wow. Jerman wow. Banyak, Banyak ini guys. Bantuan dan orang yang hilang. Oke. Okay. Untuk orang hilang oh. kayak gitu ya. Oh. Ini kalau ada demo-demo ada polisi gini guys. Wow, oh, Seru ya. Seru banget ya. Menjurus kepada ketaatan. Oh ini ya anjingnya ya. Mempertahankan okay. tanah air tercinta. Kita saksikan persembahan tersebut. Oke. Mantap sih, ah. oke, ini lagu tradisional, Mas. Yen, ya, guys, dipakai ya? Wow, cantik! Antar gerakannya guys. Ini kalau shootnya dari depan, tapi ada yang di Pertuan Agung di depan guys, jadi nggak bisa juga posisinya juga di sini guys. Kalau shoot dari depan bagus ini keren sih. Hmm. Oh, udah selesai pertunjukannya keren. heh oh heh oh. oh. mantap sih. Pendahului SSVRM motor sekaligus Kawasaki GTR oh. 1400P dan Yamaha FJR 1300 yang digunakan pada tugas-tugas kawalan lalu lintas kendaraan pengiring orang-orang kenamaan, rodaan dan lain-lain yang berkaitan wow. dengan tugasan JSBG. Gede ya Kawasaki, Kawasaki Z250 dan Kalex 250 merupakan yang digunakan oleh jabatan pencegahan jenayah dan keselamatan polis oh, okay. untuk tugas rondaan di kawasan perumahan bagi menjaga kesejahteraan dan keselamatan komuniti. Newsol ialah model privé 1.6 dan Honda Civic 1.5. keren banget. Kereta produk polis MPV ini dibentangkan melalui projek persekutuan dan digunakan sebagai kendaraan prona MPB di kontingen-kontingen sebagai barisan harapan dalam mencegah jenayah serta membantu mendekatan keselamatan dan keselamatan keren mobil uh, motornya guys proton oh ada Proton dan Outlander 2.4 kenderaan jenis ini digunakan untuk mengiringi VIP atau VVIP disabung wow. memuatkuasakan undang-undang Pakainya Proton ya keren oleh JSBT. Diikuti, Toyota Hilux 2.8 Yang merupakan kenderaan versi baharu Perolehan tahun 2021 Dikunakan oleh unit anjing pengesan K9 Jabatan Selatan Jenayah PDRM Bertujuan membawa anjing-anjing Dalam pengesan pendidaya Dan ada oh. senjata api Dan bahan letupaan di tempat kejadian Ok si Hilux Oh Toyota tu Dibunakan oleh unit forensik Jabatan Selatan Jenayah PDRM Membawa peralatan forensik bagi menjalankan penyiasatan yang berkualiti dan efektif Di tempat kejadian sama ada di dalam wow. atau di luar bandar Nissan Navara NP300 2.5 dan Forensis. Mercedes Sprinter 515 CDI Senderaan dari sini digunakan oleh cawangan kesenjataan di bawah Jabatan Logistik dan Teknologi okay. ADRN oh. Disusuli Ford transit 350L van wow. 2. 2 liter diesel, mercedes ya? oke okay, persenjataan wow yang di belakang guys kita lihat guys keren banget dan lain-lain peralatan So okay. she international Armed group berkapasiti 4, oh. 1, cc. Kendaraan dengan, 8 operatif dengan gear. Seterusnya Chevrolet, Chevrolet Colorado Crew Cab Rapid Keren RIV. banget sih ini, asli. Dulu dipaparkan yang digunakan oleh pasukan polis marin untuk menjalankan okay. pengawasan keselamatan seruan serta operasi khas, dan juga bantuan search and rescue. disusuli susulibot marin jenis Oh, ini ada bot ya? di sini digunakan untuk tugas-tugas rondaan dan strike force di pesisir pantai dan perairan negara bagi mengekang pencurupan horny dan kegiatan jenayah rentas sempadan dan command vehicle Scania oh. K4. wah apa ini guys? Jenis oh. Mantap sih. Sangar-sangar ya. Oh my god, what's this? Ini polis juga kata bomba ya guys ya. Yeah? Oh sudah habis. Ini belum belum uh, penerangannya. Mungkin punya polis juga ini. Oh iya masih polis guys betul. Oke. Okay. Oke okay, guys, dan selesai videonya. So itulah tadi perarakan Hari Kebangsaan Malaysia 2022 kontingen daripada polis di Raja Malaysia PDRM. So itulah tadi pengenalan pengenalan yang perlu kita ketahui juga bahwasannya banyak sekali ya aset-aset daripada PDRM yang sudah ditampilkan guys. Dan kita juga tahu ya, tapi di sini tidak disebutkan berapa jumlahnya dan lain sebagainya itu adalah rahasia daripada PDRM seperti itu. Yang terpenting adalah masyarakat tahu bahwasannya polis Malaysia mempunyai banyak aset dan juga tentara-tentara yang wow keren banget. So, terima kasih buat teman-teman semua. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia 2022 yang ke-65. Semoga sejahtera selalu, sehat selalu rakyatnya dan berkah selalu ya. Jadi negara baldatun thayyibatun Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa guys, jangan lupa untuk komen di bawah gimana pendapat teman-teman sekalian dengan perarakan kontingen polis Diraja Malaysia Syahini. buat teman-teman yang mau request langsung saja dm di instagram saya di @cakmuji ya atau bisa kirim linknya di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.